kembali lagi di channel aku yang sebelumnya namanya anak rantau dan aku tuker sekarang namanya Nono Ajo karena anak rantau itu udah banyak banget dari nama orang terus eh nama channel terus lagu-lagu uh, rantau gitu jadi youtube aku ketutup sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe oke okay kali ini aku mau makan geprek bensu tapi bukan ayamnya nah, nah. Ya, itu ya nah yaitu tempe geprek dari geprek bensu artis bensu ini tempenya warnanya agak hitam karena ya, agak hitam Tapi nanti dirasain dulu Rasanya enak apa Enggaknya ya Yang kedua Wow Ini tuh Terong Terong geprek Setelah itu aku beli Minuman ben ring Rasa enggak makan langsung makan mie nasinya aku pakai piring plastik Tuh. ini aku gini dulu kali ya biar kelihatan karena aku pakai bangku seperti biasaku menggunakan bangku ya Nih, nah terus gini nah kelihatan ngelibet banget deh kita bukain dulu hmm, Harum sih, manis. ya Nah, di depan kita ada makanan artis Makanan artis, yang punya artis Ini udah aku rapiin, posisinya udah aku ganti Biar kelihatan Ini namanya terong Geprek dari Bensu Ini tempe geprek dari Bensu Ntar dulu Ini aku juga punya minuman Bensu drink mangga Makanya pake nasi ini. Sebelum makan kita berdoa dulu Amin Amin Amin Bawakan dulu tempe-nya. Tempe-nya warnanya agak hitam, ya. walaupun kayak gini bumbunya itu berasa banget pedes enak enak enak ini nih enaknya udah miring miring satu suap dua suap serongnya langsung tapi itu jadi ini tuh lembut banget terus rasanya berasa banget pokoknya enak. sekarang aku mau ngampurin antara tempe sama terong. banget, Terus fitur sama. Hmm. Lagi nasinya. alamin enak banget ternyata walaupun tempe ama terong dari Bensu itu harganya sekitar enam ribuan termasuk pajak tujuh ribuan dan aku ongkirnya itu tujuh ribu juga terus untuk minumannya berapa ya tadi harganya langsung di GrabFood ada di Gojek juga ada udah, ya, segitu aja aku mau beres-beres dulu jangan lupa selalu bersyukur semangat jaga kesehatan nanti pandemi ini gak bisa kemana-mana juga ya walaupun bisa keluar juga gak bisa di kerumunan orang banyak gitu sekian jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.